Hai adik-adik, apa kabar kalian? Welcome back, selamat pagi, teruna Kakak mau menemani adik-adik untuk mengikuti saat teduh pada hari ini Sebelumnya, mari kita siapkan alkitab kita Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kisah para rasul 9 Ayat 19b sampai 22 Yuk kita buka, kalau sudah terbuka Mari kita minta tuntunan roh kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. kiranya saat itu ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari kisah para rasul 9 ayat 19B sampai 22 yang berbunyi demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat ...dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu fokuslah pada Tuhan Yesus. Tidak dapat dipungkiri, kesalahan terlebih kejahatan seseorang adalah hal yang paling diingat oleh kebanyakan orang daripada kebaikannya. Keadaan inilah yang dialami oleh Saulus. Ketika dia mulai memanggil dan memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, orang banyak yang mendengar pemberitaan ini merasa terkejut dan tidak percaya akan perubahan Saulus yang sangat cepat. Hal yang menarik adalah sikap Saulus saat menghadapi keterkejutan dan kebingungan orang banyak tentang perubahan yang dialaminya sungguh di luar prediksi adik-adik. Saulus menghadapinya dengan sangat tenang dan tidak menghiraukan omongan negatif orang banyak tentang dirinya. Ia terus membuktikan kebenaran Injil bahwa Yesus adalah Mesias. Hasilnya, kehadiran Saulus memberikan pengaruh yang sangat besar bagi lingkungannya. Sobat teruna, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Pertama, ingatlah jikalau Tuhan berkenan, Dia mampu mengubah perilaku jahat seseorang menjadi sesuai kehendaknya. Karena itu, milikilah hati yang tulus dan bersyukur atas perubahan sikap hidup sesama serta menerimanya dengan sukacita. Mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan berspekulasi karena hal itu dapat menimbulkan niat jahat untuk menyakiti sesama. Lihat di ayat 23 ya. Yang kedua, Saulus fokus kepada Tuhan Yesus. Ia tidak membiarkan cibiran dan omongan negatif tentang dirinya mempengaruhi hati, pikiran, dan keputusannya untuk mengikuti ajaran Kristus. Belajarlah dari Saulus adik-adik. Kita tidak dapat mengatur pikiran orang lain. Jadi, fokuslah kepada Tuhan Yesus dan kerjakanlah tugas kita sebagai pelajar sekaligus remaja Kristen dengan benar. Dengan demikian, keberadaan kita memberikan pengaruh positif bagi sesama, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan banyak orang. Itu aja renungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup renungannya, yuk kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya firman yang mengajarkan kami untuk boleh. Terus memberitakan firman Tuhan kepada sesama kami, boleh kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.